Seperti inilah penampakan tempat destinasi wisata Kota Binja ya. Di sini kadang dipakai untuk orang berolahraga berkumpul dengan seperti teman-teman. Jadi kita akan selalu mengingat eh, Eh, masker, masker, masker, masker. Apa? Ini? masker Apa ini masker masker Apa ini masker pakai deh masker. aku lagi meliput tengok tuh nggak malu ke tempat-tempat ya masuk TV <tip> jangan, <tip> jangan, <tip> jangan, <tip> jangan <tip> lawan lagi jangan lawan lagi <tip> pakai <tip> masker masker masker <tip> Sekali bisa bertemu dengan saya kembali ya di acara Berakin New. Oke, kali ini saya, saya berada di lapangan Kota Binja ya, ikon Kota Binja ya jadi, jadi banyak masyarakat yang kalau sore itu ee, juga Banyak yang berkunjung, beraktivitas seperti olahraga dan ee, berkumpul dengan teman-teman Jadi saya seperti biasa Mengingatkan bahwasannya ada protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh masyarakat dan warga sekitar ya. Jadi kita bakalan nanti review indahnya kota Binjai ini ya pemirsa. Jadi saya sekarang berada di lapangan kota Binjai ya di ikon kota Binjai. Jadi seperti biasa kita selalu mengingatkan warga yang masih membandal yang tidak menggunakan masker ya. Jadi ikuti langsung ya. Jadi kita akan meliput seperti inilah penampakan tempat destinasi wisata Kota binjai ya. Di sini kadang dipakai untuk orang berolahraga, berkumpul dengan seperti teman-teman. Jadi kita akan selalu mengingati. Eh, masker, masker, masker, masker. Apa ini? Ha? Masker. masker, masker. Apa ini? Masker, masker. masker. Deh, masker. ini? Masker. Pakai Aku lagi meliput, tengok tuh nggak malu ke sama kamera. Hah? Ya masuk TV. Jangan lawan lagi Jangan, jangan, jangan, -jangan lawan lagi iya, Pakai iya, masker, iya, masker, iya, iya, masker Masker Masker Masker pakai Pakai maskermu Jadi Jadi beginilah Jangan ini contoh yang tidak baik ya Bapak ini contoh tidak baik Bapak botak ini contoh tidak baik Kok pakai masker? Betul sikit Betul sikit Jadi Jadi buat uh, pemirsa Jangan Jangan mengikuti contoh yang tidak baik ya Kita akan meliput lagi tempat yang lain Itu Kau itu. Oh, masker pakai, masker, Masker Masker pakai ya dari pakai ya tuh botak itu contoh tidak baik botak tahu tidak tahu masuk jangan kau jangan kau ah jangan Oke lagi-lagi kita mendapatkan masyarakat dan warga yang masih membandal ya guys ya Jadi kita bakalan buat uh, sanksi dan teguran buat mereka yang uh, tidak menggunakan masker di tempat uh, pengunjung seperti ini Jadi kita akan memberitahu ke mereka ya, mengingatkan untuk ke mereka Jadi seperti ini contohnya warga yang membandal, yang tidak menggunakan masker Ya, dicetak gol, gol, gol, masker, masker, masker, masker, masker, masker, Apa ini? masker, pakai masker, masker, pakai masker, masker, masker, masker, masker, masker, bang masker, masker, bang. bang, masker, pake masker, masker, masker, masker, pakai masker, masker, masker, lari masker, masker, masker, masker, masker, maskernya masker, masker, masker, masker, ya masker, masker, masker, masker, masker, masker, Oke, okay, lagi-lagi masih banyak warga yang membandal ya, tidak menggunakan masker lagi di lapangan ini, di tempat keramaian seperti ini. Jadi, aku akan memberikan contoh buat warga-warga yang membandal, seperti ini. Ini, okay, jadi masker ini mana? Masker. Ngomong-ngomong, gunakan masker, tidak kan tidak jangan berkumpul-kumpul. Kenapa? Enggak, gunakan masker. Aku lagi meliput di acara Gerakin News TV. Hah? Jadi maskermu pakai ya? Maskermu pakai? Masker rumah Mas, ya? Masker masker rumah pakai. Hah? Namasker. mana pakai? Pakai. Ya udah cari-cari beli atau apa? Kok betul, kok betul sikit. Oh betul sikit masker. Maskermu, maskermu sikit, betul, betul sikit. Butut sikit. Masker sikit, pakai masker. Wo.